agak lagu religius misalnya ini kasus nyata ada yang di depan umum ini dari ilmu kasus gak apa-apa rasa-masuk nih. obis sama amanda deket oleh mu'i suri so, juga deket karena itu tampil di depan umum masalahnya fakta sosial yang muncul terdiri versi, faham ya? atau inul tapi haram kan tetap haram Ibu jari gue itu jari pengirat, misalnya haram tu jari ta dari kita mu sering disebut sik sing alim sing aram, takok, ini penting kalau ada rasa sampai Nabi Nabi Dawa latas kami umati ala dua ala ini lagi lagi usul fakta ini kalau tidak cerita usul usul itu satu induk yang kemudian melahirkan kitab sing jenisnya ilmu fakta ilmu fakta itu namanya buruk, induknya bernama kitab usul fakta itu di usul fakta diceritakan kenapa istihad mayoritas diterima atau tidak mungkin mayoritas itu mayoritas yang salah jahatnya ulama-ulama, karena Nabi Dawo la kami sami umati ala dola laksin. Nggak ya, mungkin umat itu bersepakat pada satu kebatin kebatin ya betul, -betul ibu manusia diciptakan itu kecenderungannya tidak mendukung kebatinan wong uang paling tukang sini, nabi sini, deleh-deleh uang amerika ura free sex, sex paling bebas presiden senator, nak kampung Gujuri di depan umum, ketok Mesrani tapi Nabi Selingkuh tetap bela itu menjelaskan bahwa manusia itu hanya siap dengan kebaikan, tidak siap dengan keburu keburu. jadi itu Nabi yang nanti jawa, ciri utama dosa apa? wakarita ayat poli ala himnat, mesti gue seneng bela dulu kalau mau aku, nanti Nabi Selingkuh malah delek hahaha, orang benar-benar ngomong S.P. Santoy bela <tuk> <bagaimana? tuk> Lewat <claws> nah, ini jadi pailia. Hahaha. nabi jawab detail, tiri utama dosa apa? Karena ayat aja tuli kamu sudah suka dilihat moni. Jadi saya kan nggak khawatir, nggak perlu khawatir. Buat DPR, buat sabling kader, orang-arah -orang di keputusan pemerintah ke Indonesia wajib punya will, wajib bertar kobak wajib pernajina tidak, bukan temper temperi DPR, bukan syarat tabel lah. itu ranara di keputusan dan saya di Indonesia harus setuju pornografi atau porno bahwa g e berlebihan mengharamkan pornografi sampai diundangkan negara itu ya berlebihan, mengedcoroh tidak ngaji, paham ya? mengedcoroh tidak ngaji, nul nah, aurat dan tidak aurat kan nul tanegi ya, negara yuk ngecoroh tidak aurat. Tapi nanti negara juga memaksakan diri bahwa negara dia harus diakuis sebagai budaya gak narah wis ada nabi latas, umati alam, bahwa tetap ada orang tetap ada orang itu perilaku sosial. Tapi negara mana saja, gak ada yang mengetahkan. bahwa suwi, Amerika, tidak akan mengetahkan itu. Pahamu, kalau latar kami umati, alam, tidak akan ada kesepakatan menyangkut pro kemak, siangnya. Amerika itu kan sekularnya paling segini undang-undang semua pribadi berhak melakukan aktivitasnya tanpa halangan dari siapapun, asal tidak mengandung unsur criminal pidana maupun terbatas. Tidak akan ada batalan ini, semua pribadi atas nama efisiensi maka pakai celana pendek, biar tidak menekan pakai pakaian, tidak akan. Makanya PII tidak usah memaksakan punodara-punodara itu diundangkan keantiannya oleh negara. Karena negara juga ada akan bikin dukungannya pada pornografi dan porno. Habis itu pasti itu, karena alat-alat umat -alat. Begitu juga germo. Saya ini, germo cek, saya Indonesia germo kumpul, penerapan. Rapat mereka tentu pertama adalah bagaimana cara eksistensi meneruskan piaraannya tanpa bergaca hadapan dengan polisi artinya tidak pernah terlintas di otak mereka bagaimana mengegulkan bisnis kita legal lu serok namanya murah, mungkin lega lu itu penting, bahwa nurani mereka ngerti, nah itu gak mungkin lega mergawain nih <tuh> kholat suibah dihuna fa' eh, karena kecenderungan manusia, tapi berkecenderungan apa? iya ini harapan tertinggi bagi manusia karena ini perlu, uran, orang ngelak gudeng temen-temen kadang eleknya itu dalam satu hal, dalam hal yang lain tetap baik ngomong mau, si lontek, si bajingan, si maling, kamu roh kecelakaan begini binginan dulu, cik cik lebar garam sampai kekadir tani maling di Jakarta, zaman kerusuhan Mei, zaman Pak Harto turun itu maling, sampai ke Maduro nyolong, ini cocokan, ya kok malingnya kamu dapat jadi apa? Daging sapi oh kamu berarti haram? ya <guluh> dibalik dong Loh mau nak tapi Jakarta mencolongan. Nek, Kamu jadi apa? Kalau saya gak ngebati. Salah, Malah nem mali ning gantol, maling ning Jogja iku kabeh bermacet sapi. bukti nih orang wong kelangan babi, ora ana wong kelangan asu. Mergo sing halal iku wedul. Malah nek mali nyolong wedul. Mergo sing halal lho, wedul. Video belum jodo nak dia mati bermabah. Wah, dari kau maling mau ngelek, mas tapi tapi bukti ini rasul emang paham ya? Maling masih menyisakan nama, mas. di kolak guna apa? Kuna pak, tenan udah semua ngasih kianlah bertemu di otoritas dunia, maksudnya ada akurasi, tingkat akurasi napa? Di bangsawan rasulullah, kalau dia ini api itu, mohon zaman akhir masya Allah Maksudnya dia orang. Oh, zaman akhir dari masya Allah, napa? Sama maksudnya bukinya orang. Ditonga tani, bukinya maksudnya napa? Entahlah, kalau zaman akses dunia seru Musuh Jawa, Mas Jawa kan? sering ketemu kayak gini dulu, Lagi waktu itu bun, lagi legol, kita pengamal ngamal ya? Langgeng le, aku gak usah nanya. Sangilane tembusi. Ini Misalnya kecewa, beda. Pertama-tama, tinggi per, itu tinggal sampai. Pertama, kecewa, beda. Man, keping, dan jadi, itu tinggal man. Sampai nggak le, Kutaman gremeng ngene iki perkara barang mung karo ya apik wong barang ibadahmu berarti apik-apik <tjalankan> ja, sering ke suparan di GG support boten GG gampang Acara pulangnya kan mangkaknya doanya warden dulu, woi kok reba. <laughs> Dara tikam kan gaib tazbir, famakoma bio, irukala tukin Sama koma bio, irukala bihi, nafkah gaib itu itu Ya? Jadi kita harus optimis sama SDI, sama Budiono, sama Parlemen, sama Amerika, sama Uni Soviet. Pada dasarnya semua manusia itu tidak akan mengundangkan keburukan. Kalau perilaku keburukan ada, tapi tidak akan itu dugaan. Paham ya global ini. Kalau mereka personal buruk iya, tapi tidak akan diun Banyak DPR tertangkap batas selingkuh, tapi mereka tidak akan mengundangkan gimana selingkuh dimaklumi. Tidak akan, itu tidak akan paham ya, gua teringat, tetap milah dulu padahal mereka pecinta teling seninggal, tapi tetap milah. Murtu Jawi Nabilah, katsan umatilah, umatku tidak akan bikin kesepakatan pada saat tersesat ke sana. Gua teringat, mana sampai nggak ngarah, pengen pun maling, dia supaya maling dilegalkan nggak ngarah, pun takjamin. Sampai kiamat gua teringat padahal biasa konfensi kiai, supaya aset kiai diterima masyarakat, itu nih, masih ratau gul, wani roh patra patra wani tapi kenapa maling yang duit triliunan gak berani konfensi maling supaya menggulkan undang-undang kemali, kemali gak ada kalau jawa nabi, wah ini kolak itu ibadinya apa? kona, ini khadis-khadinya nabi, neriwatakan jawa Allah mimpi sebut khadis apa? gue nge saya bisa lagi, singkuh segituan masyok waaah, yaaah Mohon keluar terus nasehat ini. Mohon keluar coba dikutuk, mohon. Dan jika keluar terus nasehat, diskusi doang. Amma baju bainat dunya kau dirotol kulwaten. Wa inna waha mustaklih hukum fiha. Panaziron kay fatamalun. Fataput dunya watapun nisa. Kalau ama anani rontang ting. Fataku mong pebela pula takwa sirakabe adunya. Terbuat aku lan bela takwa takwa sirakabe anita. Dikagakan masalah perempuan. Izin adilnya nih, takwa itu kalau kadang-kadang Kiai itu kecil, kira kakek ngomong besok itu identik dengan menghina. Ya. padahal dalam bahasa yang sama diistilahkan, kita kan enggak mungkin mana nih menghindari Allah. Oh, Kami wow. kalau ini salah besar. bahasa kalau kita perlihatkan, waktu wong dengan arti menghindari bagaimana dengan bahasa itu? Itu kita kuat, menghindari Allah. Oh, wow. Maka sama anaknya, kita pun bisa itu perlakukan secara takwa masalah perempuan. Hanya kita memperlakukan perempuan itu unsurnya takwa. Itu loh bila kalau saya senang perempuan tak takut maka disuruh menekan. lah uang toleh-toleh itulah senang uang wedok. Istirahat mah, imun kurang, maksudnya susu lingkup. Mereka nak uang wedok, sehingga ramai uang nakal, nakal, maka wong uang wedok, sehingga dirahatkan. Itu malah senangnya uang nakal. Dan itu lebih riskan secara syariah. Melayani Nabi berdewa wafat itu hanya ngejikan anisa anisa. Di pulau bagian selatan. Pulau ngaji tentang riwayatnya Ahmad ngejikan Nekaj Nabi asy mu fisalasa yang berpotensi buruk itu tidak termasuk almarhak perempuan dan adola kekuatan. Pulau ngaji itu. Ada seorang kiai. Olah wong itu Umar ibn Wong itu kagelatus seton kaline seton doang mereka orang bener dari santri berarti Pak Yai Garwo setengah <tuk> <tuk> Pak Yai berarti Garwono kok aku masalah wedo paling recek lo gula balik matur wang wedo posisinya netral misalnya orang do telus nengdesam dira biru ngatal yorasi menantu mengatal anak Suruneison akan dira biru ke anak Suruneison akan dira Ruhin ngakrati S.M.S. jurawan fitnah, Gak diakrati jasad uang nakal Engkau yang lain, ngomong Nakal Mulanya masalah itu udah ada Ketentuan syariat pertisipnya juga ada Iya nak wali di disini nakalan Nakalannya ini Uang kan oleh dirapi atas nama Wong itu Ape Wali kongol itu diberi Ape Atas nama Natas yang diberi Natas Tapi kalau kagali kongol yang mampu tunang Sampai tapi dia ini nggak kok nih, Kitok Kitok ngeladung itu karena jauh, nah, enggak negarwali toko di kudu putri jempol, padahal ini kok kambuh. Jadi ya, masalahnya kita poligami kan resiko. Jadi ngelakoni papat kan gitu. Tapi tak perlu jamir saya, tapi untuk Kitok hilang Kitok. Ya, tapi poligami dengan zaman akhiran waktu. Nggak wong orang tidak ibadah ibadah kemudian loro tapi 4 lorong kehilangan kepercayaan. Hahaha. apa dicapai loro lorong seperti, lorong, sampai mengembangkan diri, kehilangan diri. Hahaha. Benar, masalah ini, kita berlumah, nanti tenang. Masalah jabatan kan, nanti-nanti. Saya Ki ceritanya. Seperti Ibu Mustafa, ini aku nanti diundang, ini anak-anak Samroh, yang juga Ini Ya termasuk kiai yang biasa ada acara sampai wong itu Dan banyak dia yang anti masalah sampai wong itu Bapak kula termasuk sing ora anti orang eh. Karena ya memang Bapak nak jauh teng kula. Saya itu punya santri putri sampai sekarang pun. Kayaknya yang dari masyarakat yang enggak mondok banyak itu kalau bingung tuh ngoten. Sawedok nak gak kegiatan. Itu watak dasarnya ZINA Bagaimana kalau apa ya aktivitas di China orang nasional itu lebih menarik kepada mereka daripada di dia karena mereka arsitektur pangeran awamal Yunarsauskin uh, ya punya ketentraman berbaik bertampil wakil si, kue darani toyo sulit haram yang ditembangno ya sorry player itu kue darani haram berkompromi sulit no, berarti berani singono mu inul di sini saling kita pangeran saya itu sulit sulis saorang haram mau itu tampil di depan umum. Saya itu sempat sulis ilangi, jadi mau inul, Abek dewi percaya. Lepasan kulo pengakia itu siapa nanya kenalan? itu sosial, jadi di perhitungan. Misalnya mau coba, merasa pengirang. Saya gue tulis nih, haram mau tampil di depan umum. Pola di takret, bopo, pengirang dari di takret. kiai dari dia itu berapa Kejadiannya pasti begitu. Saat lagu religius diusut misalnya ini kasus nyata ada yang khasir, apa -apa. Amanda, ket, Sorry, ket, di depan umum. Ini rel kasus tidak apa-apa, orang masuk neratani. Opi sama amanda di oleh Mu'i. Suri juga di karena itu di depan umum. Masalahnya fakta sosial yang muncul ke 100% kehamil atau inul. Tapi haram dan tetap haram sih. Ibu jari gue ada jari penyerang, misalnya aku an. Wong ta tukara menyang tanah kan jari kuwi ta dadi pengira. Jari kula Gus, pokoke ora sampe dibangun temparan. Nah iki kita lapor. Lautan niki oleh nglatapno kalimat tauhid to. Misalnya tulis ilah illahi illwo, pujmu nik subhanallah bihamdi. sering disebut sik sing alim sing ngarem. Kula tak takok uang sing lathi nglakoni param, munya doa kuwi aram to. Yo apa? Lah saiki wong sing oleh to? Yo oleh. Lha iyo iku karam go tanep di depan nuku ngabdikan ora karam saat mereka menisukan wong. Wis ki sana karena ala percaya tak tahu kaji nabi alam ini penajaran kepalanya, tak tahu tantang aku mikir ini ya demi kajeng saya berani begini demi Rasulullah kita tidak punya energi ini cuma oke misalnya aman dia karena cantik tapi dimandu karak, sulit karak tapi bagaimana anda bisa mengharamkan seseorang melatapkan kalimat? tidak mengumumlah itu dua diri menang itu palsu, suha bilbatin, paling sebuah benar itu mencampur adukan kebatilan dan bagaimana ke mungkin lalat lalat lalat di dilapangkan seorang mu'min menjadi batin saya tidak takkan terjadi. Otit dengan statusnya yang mu'min itu lebih kuat dari status sekarang yang sedang pegang kitab. Kita. Sekarang saya tanya bagi Ayi, kalau orang pegang kitab, itu kan namanya saran. Tapi dia hatinya dia ada iman, mata orang yang ada di hatinya ada iman hanya berstatus saran. Berarti kamu mukmin juga setia. Kalau kita yang dipegang tangan saja menjadi haram, kenapa iman yang dihati tidak kamu katakan halal? Bukannya ngadel angguk bumi itu, cuman dipegang tangan. Luper ini sama kalau kamu mengatakan haram karena kamu kita, apa biasanya ada yang pegangan sama Allah Warahmatullah? Mengatakan ingin latsul es Islam, sama-sama yang dipegang, jadi mereka maha bertuah Warahmatullah. Maklum juga ya Alim, ya. bukan normal. Nah, nah terus orang dengan berarti di mu aduh, gara berarti lah penting, ya, pulau itu terdiri pengirahan apalan apa, dari pangeran al-hala'lubayinun wal-haramu termasuk orang terhasil wata kata'an aqsa' rahmatallakum bala tata'aluh an. pangeran mawon seng pangeran itu banyak hal yang didiamkan orang tahu di kalam lho malah bingung paham melainkan Quran orang ayat wa ta'aluh an aqsa' intubdallakum jangan tanya sesuatu yang kalau didiskusikan malah babak lebih sing ngomong mono ngono to Tu gale si Ciai Betino di Pati. ngaji perkara perkara tapi mangan iya iya penting di. Mending ya, itu ngulang-ngulang perkara. Oh, santi-santi itu ngaji perkara mangan. Tapi disana makan perkara kerjanya. Jadi kejaranlah arah perut dibakar, selalu satu. Ibu gw pangeran, negatif itu watak tata, searah masalah, sumpahlah, tak selalu. Jadi kadang hukum itu baik, dijual, Karena kalau di kota keruh, mana kalau di kita nyata nih. Jadi sarana ngaraplah, lihat lima. Konten kaji rapat dira hukumnya bela lima, kita koi ngekiri tongkat sini tiga lo, dia ketemu kula tiga puluh, Pak Syarat banyak tuh, si itu lima, dia ya hisap haram, dia ya hisap, berapa bungkus tuh, buatnya kau pada tanggal satu, kurangnya lima kita senang kurang ajar, senang kurang kurang artinya itu bergok luar itu jenengkan karena itu benro nah alhamdulillah itu bisa sama kalau ini ke abis aku coba kalau saya ingin gitar bisa sama ini beli kenapa belum? jangan kau aku coba pakai jalan agama biasa ada paradok begitu memang biasa. jadi keambilan kalau di dipakai sholat karena syarat agama dipakai hanya satu orang <tuk tangan> orang <tuk> itu juga investitas terhadap karena mereka tak berhasil dan mereka harus bisa bergabung jadi saya bangun itu Jadi, betulnya kita harus optimis pada hamba-hamba Allah. Ya, latas kami ala? al